nah ini ya sahabat bigler. beliau uh, menembak jatuh yaitu burung funai tanah yo sahabat bikiler kembali lagi dengan saya di channel jaya air Rival, kediri jawa timur oke kali ini saya akan mengulas testimoni dari uh, customer yang bernama pak sirajudin dari sulawesi selatan ya Nah, beliau ini uh, order dari kami, yaitu senapan angin uklik oh, atau SAP 2560. Uh, gamo hitam full chrome, ya, ini sahabat. Jadi, <tuh> dan, dan di sini beliau mengirimkan video beliau sedang uh, menembak burung di hutan. Oke, mari kita lihat uh, videonya. Oke, cekidot. Nah, ini ya, sahabat. Biklir beliau e, menembak jatuh yaitu burung funai tanah burung funai tanah dan beliau ini e, memakai teleskop gamu 39x40 eg beliau juga belinya dari kita terus e, untuk video yang kedua ini beliau e, sedang memompa, <coughs> mumpah senapan. Nah, ini beliau, <coughs> beliau sedang membidik burung. Kemungkinan ini burung seriti ya. Wah tuh, nah, dah jatuh tuh. Nah. Mantap sekali itu tadi. Uh, review atau testimoni dari bapak sirajudin dari sulawesi selatan ya sahabat buddeler oke mungkin itu saja untuk testimoni kali ini dari saya oke jangan lupa untuk sahabat buddeler untuk selalu klik like, comment, share, dan subscribe channel jaya Rival. oke mungkin cukup sekian dari saya dan salam buddeler